Bikin ngiler, tak hanya kita sekalian yang ngiler melihat Papa Bilar makan sate Taichan Bunda lesti dan Abang El. Tuh lihat ekspresinya, mereka ikut ngiler melihat kenikmatan ya ekspresi wajah saat melahapnya, guys. kita berbuka pakai Taichan Mamut, tuh mantap lengkap banget satu paket satu nafar ya ada ayam, tecan, ada ampela oh, mantap, ajib, ajib, ajib, ajib berkah, berkah ya amin,